Joko Kendil, musafir berjalan yang konon katanya menunggangi seorang macan, eh seekor macan putih terpantau sedang bertamu atau mengunjungi rumah warga dimana Joko Kendil, ya mungkin ketika dia lewat ya ketika dia lewat di jalan mungkin ada salah satu warga menghentikan perjalanannya dan Diminta untuk bertamu Jadi Joko Kendil mungkin saat ini viral ya e, Banyak orang-orang yang menghentikan Banyak orang-orang yang minta foto Banyak orang-orang yang Apa? Selfie dan bahkan juga Banyak Orang yang minta doa juga gitu loh. Jadi terpantau di dalam video Di samping saya ini Joko Kentil bertamu jadi mungkin baru kali ini ya saya melihat Joko Kendil ini dipersilakan ke rumah warga jadi seperti kayak diinterogasi ditanya-tanyain seperti itu teman-teman ya ini cukup menarik sekali Joko Kendil seorang musafir yang sangat viral dan menggemparkan Indonesia, teman-teman luar biasa sekali, Joko Kendil. Dan Joko Kendil juga di diperlakukan dengan baik, dikasih minum, dikasih makan, bahkan tak jarang orang juga mengasih uang. Ya, luar biasa sekali. Mungkin ini sekilas info dari Joko Kendil saya menemukan sebuah video di mana video ini musafir berjalan Joko Kendil pendunggang macan putih yang konon katanya keliling dunia dengan mengendari macan putih bertamu di rumah warga Oke terima kasih teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV jangan lupa ikutin terus update-update terbaru video-video menarik tentang fenomena yang ada di belahan dunia ini Ratu Bidadari akan bahas dan akan kupas teman-teman jadi buat teman-teman subscribe subscribe